dan ini dia cara meningkatkan performa PC laptop atau Windows kamu Nah sahabat untuk cara meningkatkan performa PC laptop atau Windows kamu Langkah pertama kita masuk ke menu Windows ya sahabat ya Kita masuk ke menu Windows Kemudian jika sudah masuk ke menu Windows selangkah selanjutnya kita masuk ke control panel Kita masuk ke control panel Nah sahabat jika sudah masuk ke kontrol panel langkah selanjutnya kita masuk ke menu sistem. ya sahabat ya? kita pilih menu sistem. Oke kita masuk ke menu sistem kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke Advanced System Setting sahabat. Kita masuk ke Advanced System Setting. Nah sahabat jika sudah masuk ke menu Advanced System Setting kemudian kita pilih di sini Performance Visual Effect ya sahabat ya? yang ini. Kita pilih setting nah sahabat di sini ada beberapa pilihan ya sahabat ya untuk meningkatkan kinerja komputer atau PC laptop kamu agar lebih wus lagi atau, atau lebih uh, kinerjanya lebih bagus lagi lebih cepat lagi kamu di sini tinggal pilih menu eh uh, kita pilih menu adjust for best performance sahabat ya untuk uh, untuk meningkatkan kinerja PC atau laptop kamu sahabat Nah kita pilih adjust for best performance Kemudian jika sudah kita pilih langkah selanjutnya kita klik apply sahabat ya kita klik apply Kita tunggu dan kemudian langkah selanjutnya kita klik Oke OK, sahabat kita Klik Oke OK, kemudian kita keluar Nah sahabat jika kamu sudah menyating PC atau komputer kamu atau laptop kamu Seperti yang sudah tadi kita praktekkan eh, Langkah selanjutnya kamu tinggal mengetes triknya ya sahabat ya atau mengetes tutorial ini berjalan atau tidak sahabat kamu bisa membuka file explorer atau program-program yang berat ya sahabat ya biasanya kalau uh, kita membuka file explorer agak lambat ya sahabat ya sebelum kita menyetting yang tadi ya sahabat ya nah sudah disetting coba kita buka file explorer nya ya, sahabat ya biasanya lambat sahabat loadingnya oke kita buka file explorer nah sangat cepat sekali ya sahabat ya bahkan lebih Hus dari sebelumnya sahabat mantap sekali coba kita close lagi kita buka lagi file explore sahabat uh mantap langsung terbuka sahabat ya berarti performa Windows atau PC atau laptop kamu sekarang sudah jadi tambah bus mantap sudah tambah eh uh, tambah cepat ya sahabat ya gerakannya itu kesit sahabat Ma baik sahabat itu dia cara mempercepat Windows PC atau laptop kamu